Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya di manapun sadar berada seperti biasa. Yang belum subscribe silakan subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada informasi terkait lima kejanggalan kasus ajudang Kadi Propan meninggal karena baku tembak. MP sampaikan pendapat. Nah ini saya bacakan dari media onlinenya Demokrasi kawannya ini ada ini, Nanti saya kasih tanggapan coba ya. Saya bacakan dari media online-nya demokrasi. Super aneh. Ini lima kejanggalan kasus ajudan Kadir Propam tewas baku tebak. Nah, begitu judulnya. Salah satu ajudan ya. Sebentar. Salah satu ajudan Kadipropan Mabes Polri, Irjen Polisi Ferdi Sambo, yaitu Brigpol North Priyansyah Yosua Barat, atau Brigadir J tewas dalam insiden baku tembak di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Brigpol North tewas dengan empat luka tembakan yang diarahkan oleh anggota polisi yang belakangan diketahui bermama Barada E pada Jumat. 8 Juli 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Namun dalam insiden baku tembak ini antara Brigpol Nor Priansa dan Barada E ada banyak kejanggalan yang justru jadi tanda tanya. Berikut ini lima kejanggalan dari kematian Brigadir J ajudan Propam Mabes Polri Irjen Polisi Perdisambo yang meninggal dalam insiden baku tembak di rumah dinas Irjen Polisi Berdisambo. satu Keluarga tidak diperbolehkan untuk melihat jasa Nor priangsa Saat tiba di rumah duka, keluarga North priangsa awalnya tidak diperbolehkan untuk melihat kondisi korban. Namun ibu korban bersikuku untuk melihat kondisi anaknya sebelum dimakamkan. Saat itulah keluarga melihat tubuh korban penuh luka. Ya, awalnya nggak dibolehin, tapi ibunya bilang mau lihat kondisi anaknya bagaimana, ujarnya. Brigadir J alias Brigpol Nor Yusuf Yosua Huta Barat dikabarkan meninggal dunia usai terlibat aksi baku tembak di daerah Jakarta. Bripol Nor Yusuf Yosua Huta Barat tewas akibat 4 luka tembak, 2 diantaranya luka tembak di dada. Satu luka tembak di tangan dan satu lagi luka tembak di bagian leher. Korban juga mengalami luka sayatan diduga akibat senjata tajam di mata, hidung, mulut, dan kakinya. Itu yang kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua, CCTV rusak disambar Petir. Menurut Samuel Kutabarat, ayah dari Brigadir Joshua, tim dari Mabes Polri menyampaikan, dalam insiden tersebut, Brigadir Joshua terlebih dahulu mengeluarkan senjata tajam dan menembak secara membabi buta ke arah ajuran Irjem Perdisambut yang berada di rumah tersebut. Ia merasa janggal dan bertanya terkait kondisi orang yang terlibat baku tembak dengan Brigadir Joshua tersebut. Kalau anak saya menembak secara membabi buta, terus kondisi ditembak gimana? Katanya lagi diperiksa di sana. Mah, logikanya kalau jarak 3 meter tidak mungkin tidak kena Kalau terjadi baku tembak Kata Samuel saat diwawancara di kediamannya di sungai Bahar Senin 11 Juli 2022 Tidak hanya itu, Samuel juga meminta pihak kepolisian untuk lebih terbuka Dan memperlihatkan CCTV di lokasi kejadian Jika memang Brigadir Joshua terlebih dahulu melakukan penembakan Menurutnya, rumah perubah tinggi seharusnya memiliki CCTV dan pengawasan ketat. Itu kan rumah perubah tinggi, ya tolong diperlihatkan CCTV-nya, ujarnya. Dari info yang didapat, CCTV yang berada di pos keamanan rumah dinas Polri tersebut ada dua. Dari delapan yang rusak dan baru diservis karena sempat tersambar petir. Kejanggalan ketiga. Kontak keluarga Brigadir jadi di, J, di blokir. Kejanggalan lainnya, di mana beberapa jam sebelum kejadian Brigadir Joshua dan keluarganya masih intens berkomunikasi. Saat itu orang tua korban bersama dengan adiknya sedang pulang ke kampung halaman di Bali, Bali, G Sumatera Usaha Utara untuk ziarah. Brigadir Joshua atau Brigadir J selalu aktif memberi komentar setiap foto yang dia lihat di post oleh adiknya, Brigadir Joshua seyogyanya ingin ikut pulang ke kampung halaman, namun ia dalam kondisi tugas. Saat itu, Brigadir Joshua sedang mendampingi keluarga perwira tinggi Polri tersebut ke Magelang. Kemudian, berkomunikasi dengan sang ibu, ia akan kembali ke Jakarta. Waktu itu masih aktif chattingan, setiap foto-foto selalu dikomentari. Dia bilang, enak ya, katanya sama adiknya, jelas Samuel Mereka memperkerakan perjalanan Magelang menuju ke Jakarta sekira 7 jam Kemudian mereka menghubungi Brigadir Joshua untuk memastikan apakah sudah tiba di Jakarta Namun saat itu Brigadir Joshua tidak bisa dihubungi Semua kontak di keluarganya telah diblokir Semua diblokir, kakaknya dan yang lainnya diblokir, katanya tidak berselang lama, mereka mendapat kabar Brigadir Joshua telah meninggal dunia. Kecangkaran keempat, tak ada persetujuan autopsi. Mirisnya, informasi tersebut tidak mereka terima langsung dari kepolisian, melainkan dari adik kandung korban yang juga bertugas di Mabes Polri. Oh, tidak hanya itu, ia juga mengaku tidak dimintai persetujuan terkait proses autopsi yang dilakukan terhadap anaknya. Oh. Iman mendapati brigadir Joshua sudah dalam kondisi lebam di sekujur tubuh dan luka tembak di dada, tangan, leher dan bekas jahitan hasil autopsi. Tidak ada meminta persetujuan keluarga atas autopsi yang dilakukan. Katanya, kejanggalan kelima, tujuh tembakan Brigadir J tak ada yang mengenai juniornya, Barada E. Kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, ditemukan tujuh proyektif yang keluar dari senjata api milik Brigadir J dan lima dari Barada E. Anehnya, tujuh tembakan yang diletuskan dari senjata Brigadir J, satu peluru pun tidak ada yang mengenai lawan. Sementara berada E hanya meletuskan lima peluru. Dan empat mengenai sasaran tubuh Brigadir J. Perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan berada E adalah tindakan untuk melindungi diri karena ancaman dari Brigadir J, kata Ramadan. Blitjem polisi Ahmad Ramadhan menjelaskan proyektil yang ditembakkan itu mengenai tubuh Brigadir Joshua sehingga membuat luka seperti sayatan hmm. Menurut brigjen Polisi Ahmad Ramadan Baku tembok terjadi antara Brigadir Joshua dan Barada E Hal itu dipicu tindakan Brigadir Joshua Yang diduga melecehkan istri Irjem Sambo, Putri Firdisambo Selain itu, kata Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, Brigadir Joshua juga menodongkan senjata pistol ke kepala istri Irjen Perdisambo. Itu benar, melakukan pelecehan dan menodongkan senjata dengan pistol ke kepala istri Kadifurpan itu benar, katanya. Dalam baku tembak itu Brigadir Joshua melepaskan tujuh kali tembakan kepada Barada E. Sementara Barada E membalas dengan lima kali tembakan. Brigadir Joshua tewas. Sementara berada E tidak terkena tembakan karena berlindung di tempat yang lebih tinggi. Walaupun lima tembakan, ada satu tembakan yang mengenai tangan dan tembus ke badan. Kalau dibilang ada tujuh luban, tapi lima tembakan itu ada satu tembakan yang mengenai dua bagian tubuh, termasuk sayatan itu. Brigjen Polisi Ahmad Ramadan menjelaskan. Nah demikian saudaraku informasi ya terkait lima kejanggalan kasus Ajudan Kadif. Nah ini sudah dijelaskan oleh Propam. Nah kelima kejanggalan ini tadi kalau saya bacakan eh, beritanya itu semua sudah dijelaskan ya. Eh, apalagi masalah sayatan itu. Nah kita monitor saja kelanjutan daripada permasalahan ini kawan. Ya. Semoga permasalahan ini bisa diselesaikan ya sesuai dengan hukum yang ada dan tentunya kita akan dengarkan ke depannya. Demikian saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, NKRI harga mati. Jadi kita ikuti saja ya